Jadi hari ini saya akan berbagi resep Cemilan uh, yang sangat sehat, Tapi simple Pasti semua bisa Yaitu kue sus Bicara ya, cara buatnya untuk Bahan kulit kita menggunakan 250 ml air 125 gram mentega 125 gram terigu Dan 3 butir telur Nah untuk flanya kita membutuhkan 500 ml sus air 50 gram susu kental manis, 50 gram keju spread, 100 gram terigu, 125 gram gula pasir, 50 gram mentega, vanili bubuk, dan rum cair. Terus air ya. Setelah mendidih, baru kita masukkan terigunya. Sudah mulai cair, Mam. Kita bisa sedikit-sedikit memasukkan terigu. Diaduk sampai kalis seperti ini, ya, Mam. Kalau sudah kalis dan dia memang sudah mendidih, udah matang, bisa. sambil menunggu dingin kita bisa buat pelanya ya untuk flanya kita bisa pakai metode untuk all-in ya mam jadi kita campur semuanya air gula pasir campur aduk rata baru kita masak ya mam. sudah, sudah mau mengental kita bisa kasihkan panirib bubuknya ya mam. Nah ini sudah jadi ya mam sudah matang sudah meletup meletup dan sudah mengental. Nah, setelah sudah mulai sudah kita matikan api baru kita kasih rumnya sesuai selera ya mam. Saya akarannya biasanya dua tutup botol rumen. Ini nggak jangan dinyalakan apinya ya, Mam. Nah, kita akan masukkan telurnya satu-satu ya, Mam. Mau gini baru kita matikan ya mam Sebenarnya kita masukkan ke plastik segitiga piping bag Untuk kita cetak sesuai Ini ya mam Siapkan mobilnya yang sudah diolesi margarin ya Setelah ini kita akan panggang selama kurang lebih 45 menit ya mam Nah ini dia mam Setelah kita panggang tadi hasilnya seperti ini Tinggal kita isi sebelumnya Ini akan kita bolongkan dulu pakai ujung sumpit Nah setelah kita bolongkan pakai sumpit tadi Tinggal kita isi mam Dengan isiannya flanya bersama